Supaya nanti bisa diulang. Nanti setelah ini, saudara akan dibawa ke dalam Google Classroom. Setelah mengisi daftar hadir yang saya buatkan, saudara masuk dalam materi pelajaran tanggal 16 Februari. Nah, di situ ada video. Di mana video tadi memerlukan speaker. Lihat etiket atau label... Dari speaker tersebut, catat berapa nilai dayanya, berapa watt. Kemudian, Anda tentukan jarak-jarak. Nah, katakan saya membuat jaraknya seperti ini. Nah, semua jarak ini Anda tarik garis lurus menjadi R1. Anda tentukan sendiri jaraknya R2. Kemudian, Anda tentukan jaraknya lagi yang R3. Anda boleh menggunakan mengukur jarak R1, R2, R3 ini menggunakan meteran, mau 3 meter, kah atau 5 meter terserah saudara, atau Anda menggunakan aplikasi yang namanya distan meter. Jangan lupa distan meter ini dikalibrasi dulu agar Anda mempunyai jarak yang optimal. Beri tanda di lantai itu pakai plester atau tanda apapun. Pada saat speaker ini dibunyikan, saudara mengukur taraf intensitas bunyi menggunakan aplikasi sound meter di HP-nya. Jadi jaraknya ini sifatnya tetap, tetapi apk sound meter ini Anda nyalakan, nanti di titik R1 Anda catat 3 data TI yang terbesar. Di jarak R2 Anda catat tiga data lagi. Lalu di jarak R3 Anda catat tiga data lagi. Nah, semua ini silakan Anda foto kegiatannya. Anda rekam dan nanti Anda kumpulkan dalam folder dokumentasi kegiatan yang sudah saya siapkan di dalam GCR. Untuk membedakan masing-masing di dalam folder dokumentasi kegiatan ini, buatlah nama foldernya: "Misal Rafael, kelas 11, MIPA 2". Baru kemudian, Rafael mengupload foto kegiatan, video kegiatan, dan foto hasil percobaan. Maka untuk minggu depan, hasil dari percobaan saudara itu sudah tertuang menurut petunjuk di dalam slide kuisis untuk menentukan intensitas bunyi, sudah saya beri contohnya, dan akhirnya menentukan daya dari audio sebenarnya. Nah Tujuan untuk mencari daya audio untuk membuktikan apakah audio pada pagar 1 dengan pagar 2 ini mempunyai kemiripan atau tidak. Seandainya tidak mempunyai kemiripan pun, itu tidak jadi masalah. Yang penting Anda sudah melakukan percobaan, Anda sudah menemukan pada R1, R2, dan R3 berapa data TI-nya masing-masing, Anda bisa tunjukkan itu melalui foto hasil percobaan. Nah Ini waktunya satu minggu. Kalau ada yang mau selesai hari ini, terima kasih. Kalau ada yang ingin menyelesaikannya sampai hari Senin mendatang, tanggal 21 Februari juga tidak masalah. Yang penting Anda menyelesaikan ini, Anda lakukan secara mandiri, dan saya bisa melihat tes awal Anda dan tes akhir Anda dengan berapa lama Anda menyelesaikan penugasan ini. Silakan jika ada yang mau ditanya. silakan jika ada yang mau ditanyakan ada yang belum jelas di bagian mana hmm? ada saya ada ketinggalan penjelasan tadi. ya yang mana Immanuel uh, pas yang kumpul-kumpul maksudnya yang kayak rapat itu nggak ada dengar waktu oh. nggak sempat oh. soalnya tadi ada saya, saya ngantar-antar ke depan bentar oh iya. Ya, ya di dalam Google Classroom itu ada namanya bagian kegiatan nah di bagian kegiatan tersebut ada subbagian yang disebut dengan dokumentasi kegiatan nah di bagian tersebut saudara nanti membuat folder membuat folder masing-masing yang namanya ditulis dengan format seperti di atas misalnya immanuel underscore 11 underscore mipa 2. nah di dalam folder inilah nanti saudara-saudara masukkan foto kegiatan percobaan, video kegiatan percobaan, durasinya jangan lama, cukup 1 2 menit aja, tidak usah diedit dan foto hasil percobaan. Yang sudah Anda catat di kertas, r 1 nya berapa, TI123-nya, sekian, R2-nya berapa, TI456-nya berapa yang Anda dapat dari sound meter dan R3 pada jarak berapa, T 789 ada angka berapa saja dalam satuan desa. Sampai di situ dulu, Immanuel Ada yang mau ditanya lagi? Atau teman-teman yang lain? Ya, ya. siap, okay. siap. Oke, okay, baik. Nah. Baik, sebelum saya menutup uh, perjumpaan kita hari ini, saya ingin mendengar suara dari nama-nama yang saya panggil sebagai. Yeselin, ada suaranya? Yeselin Iren Oslan. Ada, Pak. Ada. Muhammad Damar Fahrezi. Ada Pak. Nah, Adelia Trisesa Widyawari Ada Pak. Radit Julisar ini siswa baru ya? Iya Pak, siswa baru Pak. Perkenalkan dari mana asalnya? Nah, nama saya Muhammad Radit Julisar Rapti, asalnya dari Makassar Pak. SMA mana di Makassar? SMA-nya dulu pondok Pak, di Banjarbaru Pak. Pondok apa? Sebut aja. Pondok Darul Hijrah, Putra, Pak. Oke. Okay. Pondok ada suaranya? Iya, ada, Pak. Pondok nah, Erlita? Halo, Pak. Hadir. Oke. Okay. Ayu Darul Halo Pak. Hadir. Nah, Grace, Love, Lina? Halo, Pak. Darul Hijrah, Pondok Darul Hijrah, Pondok Alifah Wirinisa, mana suaranya? Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Aksal? Halo. Hadir, mana suaranya? Silahkan bicara dulu. Hadir, Pak. Hadir. Oktavia Ramadhani? Hadir, Pak. Hadir. Ahmad Haidar? Hadir, Pak. Agnesia Winona, pemain basket? suaranya juara hadir pak hadir Evan Setiadi Ganteng mana suaranya hadir pak. hadir Dimas Jinan Kampan mana hadir pak hadir Ahmad Rizky Aditya Tapan hadir pak Felix Juan ada pak hadir Oke okay. Muhammad Ibnu Al Gajali hadir pak Bo oh, Selvia Arisma sama enggak lihat. Hadir, Pak. Hadir. Edrio Jonathan. Hadir, Pak. Nabila Ramadhani. Silakan. Hadir, Pak. Rafael Gaya. Hadir, Pak. Dina Sepiana suaranya. Hadir, Pak. Habis Dina siapa? Plasma. Oke, okay. Hadir, Pak. Mardatila. Hadir, Pak. Samuel, suaranya. Hadir, Pak. Revalensi, Mikaela, Hadir, Pak. Muhammad Wildan. Halo. Hadir, Pak. Oke, okay. Yosep Riwanto. Hadir, Pak. Al-Zahra. Hadir, Pak. Nah, Kensi kan ada kelihatan mukanya itu. Mana suaranya? Suara, suara. Hadir, Pak. Nah, kan bisa orang ganteng ini. Ya kan? Kalau dia didorong-dorong gitu mesti berhasil. Sudahlah, jangan lagi ada bohong-bohong di antara kita ya. Oke, saya kira cukup. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi semua, salam sehat. Pagi Pak, terima kasih Pak. Pagi Pak, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih.